Satu saat engkau akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditampakkan kepadamu segala hasil dari usahamu. Akan ada di hadapanmu neraka. Akan ada di hadapanmu surga. Akan ada di hadapanmu hisab. Akan ada di hadapanmu suatu suasana ketika engkau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kebesarannya. Apa yang engkau bawa di hadapan Allah? Apa yang engkau persembahkan di hadapan Allah? Bagaimana engkau bersikap di hadapan Allah ketika engkau senang bersama Allah? Ketika engkau dihisab dan di depanmu terpampang neraka? Dipandang terpampang pilihan surga, apakah kau bisa memastikan kemana mana engkau masuk? Apakah ke surga atau ke neraka? Allah sudah turunkan Al-Qur'an kepadamu untuk menjadi hujah bagi dirimu. Itulah pedoman yang kau ikuti. Di dalam Al-Qur'an ada petunjuk untuk mendapatkan rahmat Allah, tapi dalam Al-Qur'an pun ada peringatan supaya tidak masuk neraka. Maka Al-Qur'an hujatun laka ketika engkau ikuti pedomannya, Allah akan masukkan ke dalam jinannya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi hujatun 'alaika ketika semua peringatannya dilanggar. Qur'an yang seyogianya harus memasukkan anda ke surga, maka isinya boleh jadi yang Anda langgar itu akan menjadikan Anda masuk ke dalam neraka.